Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke okay, teman-teman Di video kali ini saya akan Membuat sebuah tutorial Yang mana Di video kali ini Saya mengikuti trending Di sebuah tiktok Yaitu di Das Dan ini contoh videonya Oke okay. Teman-teman pun sudah tahu ya teman-teman videonya itu dan di sini saya akan coba mengeditnya dengan versi saya sendiri atau ide dari pemikiran saya sendiri. Oke di sini saya langsung saja masuk ke video yang sudah saya edit. Oke di sini sudah saya edit teman-teman ya. Untuk tampilan awalnya itu. sini tampilan awal saya teman-teman ya Bagiannya kurang cerah ya teman-teman ya Bagian filternya Dan untuk bagian sang bocil juga Dan untuk bagian video kosongnya juga Oke okay, saya masuk lagi ke aplikasi capcutnya Nah di sini sudah saya masukkan teman-teman ya Videonya dan untuk video yang pertama itu Saya masukkan terlebih dahulu Video sang bocil Dan untuk video berikutnya ini saya masukkan bagian beratal kosong Dan untuk campuran ini Saya menggunakan Maksudnya untuk bagian transisinya Saya gunakan campuran Dan di sini berdurasi 5 detik Atau 6 detik Tergantung teman-teman suka Oke okay. Setelah itu untuk bagian sound ini Saya menggunakan bagian Overlay Bagian video Isan tadi Dan disini saya buat gabungkan atau saya matikan ya kapasitasnya supaya tidak terganggu dan di sini pun saya ubah menjadi sebuah sound dan seperti inilah bentuknya dan cara mengubah sonnya itu teman-teman bisa teman, teman klik bagian videonya sang cewek tadi dan teman-teman ubah menjadi sebuah efek son oke okay. di sini saya sudah ubah semuanya dan untuk pembagian oh, detiknya, bisa teman-teman lihat sendiri. Bentar, teman-teman ya. Dan ini bagian detik-detiknya yang saya gunakan. Untuk bagian detiknya yang pertama, 14. Dan untuk bagian detik kedua, itu ber berdetikan 16 detik. Dan untuk berikutnya itu, 18 detik. Dan seterusnya, 20 detik. Dan 22 detik. 24 sampai 26, oke? Okay. Ya di sini sudah jelas teman-teman ya. Dan untuk bagian tutupinya atau bagian penyesuaikannya dari video saya sama video sambocil itu saya menggunakan tutupi dan saya menggunakan bagikan deh contoh teman-teman ya bisa teman-teman lihat sendiri oke okay. ya kita cekis dulu dan di sini saya akan simpan dulu setelah saya simpan videonya saya akan masuk lagi ke video berikutnya ya sudah saya edit juga oke okay, di sini filternya tuh videonya sudah saya hapus jadi saya akan masukkan aja ya teman-teman ya Video sudah download, saya download tadi ya teman-teman ya. Caranya dengan menggunakan ganti. Jadi sini teman-teman bisa menggantinya. Oke okay, kita potong. Oke okay, di sini durasi 16 detik per 1 second. Oke okay, kita tambahkan seperti ini ya teman-teman. Contohnya ya. Dan dan berikutnya juga. Untuk berikutnya ini sudah saya ubah ya sebelum-sebelumnya dan untuk tampilan berikutnya lagi saya masukkan lagi Seperti yang tadi dan sini saya akan cari dulu bagian video yang akan saya jadikan sini kayaknya pas teman-teman ya kita lihat dulu apakah sesuai atau tidak kita kompres dulu dia minta kompres oke okay, sesuai teman-teman ya apa yang dihadapkan ya dan untuk video berikutnya juga kita balikkan lagi seperti yang tadi Kita coba dulu bagian sebelah sininya apakah sesuai atau tidak? Oke di sini kayak kurang pas ya teman-teman ya. Kita atur lagi. oke okay, bagian sini kayaknya pas, ya teman-teman ya sesuai ya oke okay, kita, kita lihat dulu oke okay, sesuai teman-teman ya nah di sini sudah saya masukkan ya, sudah saya ganti dan <tuh> untuk bagian volume ini saya kecilkan dulu atau saya matikan oke okay, di sini sudah saya tambahkan lagi volumenya ya atau soundnya sama seperti tadi caranya oke okay. Untuk bagian durasinya ini bisa teman tambahkan atau teman gunakan ini enggak jeda-jedanya ya teman-teman maksudnya bisa teman gunakan ini Tanda plus dan kurang. Oke, okay, saya balikkan dulu. Oke, okay, dan untuk statusnya gitu juga teman-teman ya. Bisa teman atur saja sendiri atau itu atas bawah, atau itu kiri kanan tergantung teman suka. Oke, okay, saya, saya sudah tambahkan. Dan untuk bagian efek-efek oh, punya flash-flash-nya, itu saya menggunakan bagian background putih. Jadi di sini saya gunakan background putih. Saya tekan gabungkan dan saya pilih overlay. Dan opasitasnya itu saya menggunakan durasi 70 detik atau 70 opasitasnya. Dan seterusnya. Jadi bisa teman letakkan dengan sesuai sesuka hati teman-teman ya di mana teman, teman mau. Oke. Okay. Nah di sini untuk bagian efeknya itu saya menggunakan yang pertama yaitu halusinasi. Jadi dia berhalusinasi bahwasanya masa kecil dia lebih indah daripada masa besar. Seperti itu teman-teman Jadi saya menggunakan efeknya Menggunakan halusinasi Dan untuk video yang Berlatar di, berlatar kosong Atau video menghilangnya itu Saya menggunakan bulu hitam Jadi bulu hitam ini seolah-olah Halian hal itu cuma bohongan, tidak Tidak nyata Jadi saya menggunakan bulu hitam Dan juga berkedip-kedip Seperti ini teman-teman ya dan untuk bagian fotonya ini, saya ubah menjadi filternya, yaitu filter kecoklatan. Ternyata teman-teman ya, nih, filter kecoklatan saya ubah. Karena di sini sudah saya pakai filter kecoklatan, saya tidak akan menggunakan lagi. Oke, saya balikkan. Oke, dan untuk video berikutnya ini. Saya menggunakan efek kromatik, efek kromatik, dan juga efek berkedip. Oke. Okay. ya Untuk video akhirnya saya tidak gunakan. Nah, di sini kan sudah jelas teman-teman ya, cara-cara yang menggunakannya. Oke, okay, di sini sudah pas ya. Nah, di sini agak sesuai dengan video sangat tadi saya akan save dulu dan saya akan pergi ke aplikasi AM ini saya sudah masuk ke aplikasinya dan saya akan masuk lagi ke aplikasi yang sudah saya edit oke okay, teman-teman untuk bagian video awalnya ini efek efeknya saya gunakan yaitu bagian ubin kita hidupkan mirror lens, mirror lens saja oke okay, untuk bagian ombak ambingnya Sudutnya itu kita gunakan 90 derajat dan frekuensinya itu 0,62 Hz. Magnisudnya kita gunakan 25 dan tahapnya kosong 0,00. Oke okay, dan untuk ayunan ini untuk untuk ayunannya yaitu frekuensinya 0,50. Untuk sudutnya negatif satu derajat dan sudut 2 positif satu derajat. Tahapnya kosong. Dan untuk buramnya juga, buram dari dalam. Ini kita gunakan kekuatannya itu 0,2245 Untuk interasinya itu kita gunakan 1. Oke. Okay. Dan seperti inilah contohnya, teman-teman ya. Untuk gerak geriknya ini sudah langsung dasar dari capcut ya, teman-teman ya. Jadi tidak perlu kita atur lagi atau kita gunakan keyframe-nya atau mode dan transportnya Oke, okay, dan untuk berikutnya lagi. Itu video yang kedua. Video itu paling atas teman-teman ya, ya, ini video kedua. Saya menggunakan efeknya juga sama teman-teman ya, tapi di sini saya tidak menggunakan buram. Melainkan cuma tiga efek saja. Bang Ambing ayun, dan juga ubin. Sama ya teman-teman ya. Frekuensinya sudutnya sama juga ya teman-teman ya. Hanya saja di sini yang tampil awal cuma buramin saja saya saya tambahkan dan untuk tampil yang kedua tidak. Oke. Okay. Untuk gerak sama ya teman-teman ya dari capcut juga dan untuk video berikutnya ini video yang ketiga yaitu video bayangan atau video kosong dan di sini saya gunakan ubin ubin ini mirrornya saja saya gunakan dan untuk potongan offsetnya dan yang lain-lainnya tidak saya gunakan dan untuk ember-embernya di sini saya atur sudutnya 90 derajat celcius dan frekuensinya 1.50 Hz dan untuk magnetnya 126 dan untuk tahapnya 0,01 di sini juga bisa teman gunakan segitiga atau sen jadi di sini saya gunakan send saja teman-teman ya. Dan untuk lengkungan gelombang ini saya gunakan tahapan yaitu 1,20 untuk gelombangnya dan untuk sudutnya 2, 23,5 derajat Celsius. Sudut maksud sudutnya itu yaitu ini teman-teman sudutnya ya. Ini saya contohkan ya, ini sudutnya ah ini. Kena nampak gerak teman-teman ya. Ini sudutnya di sini saya gunakan 2,23,5 dan untuk jaraknya tuh jaraknya seperti ini, uh, jarak sudutnya itu, oke okay, saya balikkan dulu, 5,4 ya, dan untuk nya 2,1 dan sudut uapnya saya gunakan 43 derajat. dan untuk gelombang lingkungan K2 saya gunakan tahapannya ini menggunakan 0,99 dan untuk sudutnya 3 Negatif 3,5 derajat Jendara 10,4 10,4 magnitude nya 4,4 Dan untuk sudut uapnya 4,5 derajat Oke, okay, di sini sudah saya atur ya Nah, di sini juga saya atur lagi teman teman ya Untuk bagian mode keframe nya Mode keframe frame ini saya gunakan bagian ini teman-teman ya Saya tambahkan titik-titiknya ini untuk menzoomkannya. Jadi untuk frame-nya itu saya gunakan bagian sebelah sini 917,36 e bagian x-nya dan bagian y-nya itu 567,48. Dan juga di sini saya gunakan juga sama, tapi di sini cuma saya atur bagian jarak kiri kanannya. Oke, okay, sudah saya atur. Oke, okay, untuk video berikutnya ini saya gunakan efeknya yaitu ubin juga saya hidupkan mirnaet saja dan untuk ombak ngambingnya ini sudutnya 90 derajat celcius dan untuk frekuensinya 1,40 dan magnesiumnya 126 dan untuk tahapannya ini saya gunakan 1,00 dan untuk lingkungan gelombang ini saya gunakan 1,20 dan untuk sudutnya 23,5 derajat dan jaraknya 5,4, magnetisurnya 2,1, dan sudut uapnya 43 derajat Celcius Oke, jadi di sini saya tidak gunakan lagi atau tidak saya otak-atik bagian keframe nya Oke, sini tidak perlu saya otak-atik ya Oke, di sini sudah ya teman-teman ya. Tidak perlu lagi di otak-atik Oke okay, video berikutnya lagi juga saya gunakan seperti itu juga teman-teman ya. Tapi di sini cuma bedanya lingkungan saja lingkungannya ini saya gunakan 0,99 dan untuk sudutnya 3, -3,5 derajat celcius maksudnya teman-teman ya. Dan jaraknya 10,4 4,4 nya dan sudut uapnya 45,5. Jadi itu bedanya dari video yang ini cuma lingkungan saja yang bedakan, oke. Okay? untuk video berikutnya lagi, untuk video ini akhirnya, di sini saya bagi dua video atau dua potong, dan untuk video yang pertama ini, di durasi 24 detik, itu saya hidupkan lagi ubinnya atau mirror, mirrornya saya onkan, dan untuk ombang ambingnya sudutnya 90 derajat celcius, frekuensinya 1,50 Hz. Knishutnya 126 dan tahapnya 0,01. di sini saya menggunakan segitiga, bukan sen. Dan seperti inilah contohnya, kalau kita menggunakan segitiga. Jadi dia bergerak itu seperti segitiga. Oke. Okay. Dan sini sama juga teman-teman, tapi di sini saya menggunakan ayunan. Menggunakan ayun, tapi di video yang sebelumnya ini saya tidak menggunakan ayun. Dan itu membedakannya saja teman-teman ya. Untuk bagian ubinnya sama, bagian unta-unta nya juga, juga ini berbeda juga ya, tidak sama, hanya sedikit perbedaannya. Kalau di sini cuma tujuh derajat celcius, frekuensinya 0,41 dan magnitude satu koma dua maksudnya dan tahap satunya yaitu nol Dan untuk lingkungan gelombangnya itu 1,20 koma 23,5 5,4 2,143 derajat Celcius. Oke, okay, untuk airnya ayunan ini bisa teman delete si sendiri ya. Oke. Okay. Seperti itu ya teman-teman ya. Dalam proses pengeditan alik mission ini. Karena di sini lumayan lama ya teman-teman ya. Jadi di sini saya ngambil video yang sudah saya edit. Oke, okay, di sini saya Stop dulu. Ya. Terima kasih pada teman-teman yang sudah nonton video saya kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan salah pengucapan. Mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video saya berikut berikutnya. Bye-bye.